Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada sebuah spesial dari Bang Ariel. Kita lihat aja perเข้าไป di akun Instagram pribadi miliknya. Bang Ariel mengunggah sebuah postingan foto cute bareng Leslar di acara Ida semalam ya Masya Allah Cute banget Apalagi gaya kakak Bilar yang selalu menjalita banget ya Menggandeng isi tercintanya Aduh cute Gemas Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu Bahagia selalu Dan jauhkan dari orang-orang yang tidak baik Ada kalimat kasan juga Yang dituliskan ini luar biasa banget dari Bang Ariel Bismillah Tetaplah jadi yang terbaik, dari yang terbaik, dan selalu rendah hati Rezeki akan mengalir dengan sendirinya, amin Wow, Masya Allah banyak bersabat ya, mudah-mudahan saja Doa-doa baik, support, dukungan selalu diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita Dalam pasingan Bang Aril tersebut juga, banyak sekali tangkapan, banyak respon yang diberikan yakni dari akun instagram Asila Anskor Labiba mengatakan dalam kolom komentar Amin, jaga leslar ya bang RM terbaik katanya tuh Allah banget ya memang Bang Aril adalah orang yang sangat luar biasa yang selalu bisa menjaga idola kesayangan kita dan selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun instagram Yunsi12 mengatakan Sehat-sehat ya Bang Boril Biar selalu bisa menjaga Leslar Amin Berikutnya juga Komentar lain ini diberikan dari akun Faulina Astar Amin ya Allah ya Rob Sehat-sehat terus ya Bang Boril Dan keluarga biar bisa dampingin Leslar Terus love love love love Masya Allah banyak ya selalu Banyak dukungan Respon yang sangat luar biasa Dari fans sejati Les dan reski Pila. Dan selanjutnya juga perhatikan ada sebuah unggahan dari ig nya kakak Bilar. Dua jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan dari Ibu Harsibi Ahmad yang mengucapkan selamat kepada Rizky Bilar. Congratulations kakak Bilar itulah yang disampaikan oleh Ibu Harsibi semalam. Selamat kakak Bilar sebagai pemenang kategori sosial media Darling Ida 2021. Dan kakak Bilar itu menuliskan sebuah kalimat caption juga di postingannya. Jam yang lalu, menuliskan sebuah kalimat: "Mama sambil memberikan love hitam. Masya banget ya! Ibu Harsiwi sudah menjadi mamahnya Leslar. Mudah-mudahan saja selalu memberikan kejutan-kejutan bahagia, dan mudah-mudahan Leslar selalu diundang di acara-acara besar Indosiar." Dan berikutnya. Kita mendapatkan asupan vitamin bahagia langsung dari idola kita persahabat ya. Baru saja Dede Elasti kejora ini mengunggah sebuah postingan foto cute Bersama Rizky Bilar di akun Instagram pribadi miliknya Manja banget ya postingan foto sambil memegang perut bunda BBL Dan perhatikan gaya kakak yang selalu saja membuat kita ketawa bahagia persahabat ya. Dan ada sebuah kalimat kalsen juga yang dituliskan oleh Dede Elasti Kejora. Terima kasih atas doa dan supportnya dress custom made by Wanda Hara, Wandahara Wandahara Project hijab Edini Di 89 dan make upnya itu kar Rizky make up Wow fantastis banget ya penampilan idola kita semalam mudah-mudahan selalu sehat dan selalu berbahagia dan kita juga Salfok sama kalimat komentar yang diberikan oleh Rizky Bilar. Yang mengatakan, iya sama-sama sayang Katanya tuh aduh kiat manca banget ya Rizky Bilar <laughs> Ikut juga berkomentar di postingan istri tercintanya Tak hanya Rizky Bilar, banyak orang-orang baik juga Yang ikut berkomentar kita lihat bersahabat ya ada Tev Fitri Karlina Yang selalu saja itu hadir di postingan diri Lesti Tev Fitri mengatakan Alhamdulillah selamat sayangku lesi kejar Rizki bila rezeki leslan junior Papa mamanya dapat penghargaan yang membanggakan tuh yang membanggakan kata Teh Fitri persabret ya ada juga komentar lain dari Kak Zenzi juga nih yang ikut berkomentar. Sulumut you katanya tuh, suhu suhu dan buhugu seluruh suhu kuku katanya tuh semua kalimat diganti uh, persahabat ya. Ini ada-ada aja tingkah laku, <laughs> kelakuan dari kalau yang selalu membuat kita ketawa bahagia juga. Mudah-mudahan selalu banyak doa-doa baik yang diberikan dari orang-orang yang tulus, mencintai Lesti dan rizki pilar. Tak hanya mengunggah sebuah postingan fotokid juga, kita lihat ke slide berikutnya. Dede Leslie mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan dengan ayah. Wow, luar biasa banget ya, ayah. Adalah orang yang sangat berarti untuk Dede Lesti orang. Kita semakin bangga dan semakin bahagia banget mengidolakan mereka berdua, mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi sosok inspirasi untuk semua banyak orang. Dan ya, selanjutnya juga bersahabat, ya. Kak Wawan potret kembali mengunggah sebuah postingan foto cute dari Leslar. Aduh, cute, cute, manja banget, ya. Goyangan apa nih yang ditunjukkan oleh Rizky? Bilar <laughs> lentur banget, bang. Badannya, kata Kak Wawan, "Masya Allah banget, ya. Ini luar biasa."